pengunjung mengunjung youtube yang senang senang nonton youtube uh, mohon bantuannya <laughs> bantuannya uh, di like ya, di komen di share dan yang paling penting sekali jangan lupa ya di subscribe ya channel saya bagus Chrisnya cepat ya kan? uh, dan semoga kita terus berjuang jangan putus semangat dan teruslah berkarya dengan hasil yang sempurna NKRI hidup matiku Pancasila selalu di dadaku Salam saya dari bagus amon kristian kebun Amin God bless you